Ah, Ha. pega ni. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sana Asawbi Dimanapun berada Berjumpa lagi bersama Youtube channel Kerimbo sana Hari ini kita berburu di Balang lima kapi Maldi sana Semoga kita susah Dan Jangan lupa like, komen, subscribe sana Bagi yang belum, mari kita subscribe Bagi sudah, terima kasih banyak Kita sudah kasih sana Lengkap terima kasih. Mencar mencari cari sebukur sana sebelah kiri kita untuk cari ada flow yang si sebelah kanan kita sana. Makot ternak mencari sebab sudah masuk mencari yang. Nampak Tadi tu lah Tidak enak lah Unde Semua lebih Penjauhnya Mana? Nampak lah unde, unde. Ah, lapir lah, wi. Oui. Kala lau sana Kandai Kandai Kandai Kandai Kandai Kandai Kandai Kandai Sampai ya. <tipetan> Boleh timba ke dalam nak boleh timba Bingung yang saya nak tapi waktu tadi Andi Telah ambil ni Andi-andi Andi Dia andi. andi. nah, tembak satu senak Lalu si kuah ha ha alo, alo, alo, alo, Alba, albi, bravo, bravo, kamu nanti kemanyi doh pantang banyak-banyak aku banyak. nampak siku sana siku tadi ketik-ketik siku kadang sana tapi nak nampak aku kan tadi sana ayuh Siku tinggal dah kau ha dua skoa dua skoa Hmm Balik timba balik timba Boba baba Boba baba Siku tadi kau Hmm -mm semua dah jangan so pak bingung ada tak ya Orang, wadah kuih ada risiko de gama